serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar menarik dan bahagia dari Leslar tentunya. Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada kabar juga untuk warga Konoha diingatkan kembali bahwa senya bunda Leslie ini masuk nominasi paling <tuh> Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Ada kabar spesial dan informasi kembali untuk warga Konoha diingatkan. Jangan lupa dukung Bunda Lesti di ajang Hip Award 2022 nominasi artis paling hip para ya. Untuk mendukung Bunda Lesti, syarat dan ketentuan para ya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 di kolom komentar, yang kelima ini poin penting: boleh komentar lebih dari satu kali untuk memperbesar kesempatan menang. Tuh, jangan lupa bersahabat, ya! Komentar terus. Karena boleh komentar satu kali, persahabat, ya, untuk memperbesar kesempatan menang Ibu Lesti Untuk batas voting, persahabat, yaitu sampai tanggal 30 Desember 2022. Semangat untuk warga Konoha. Berikutnya, persahabat, ya, kita semakin bangga karena doa selalu banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai Lesler family. Kali ini, persahabat, ya, ada doa untuk BBL L. Semoga abang L selalu diberikan kesehatan. Jadi anak soleh dan jadi kebanggaan, papap, dan bunda, serta keluarga besar Leslar Family selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Masya Allah, doa baik banget ya. Kita kagum dan bangga, apalagi Abang L sebentar lagi ulang tahun dan tentunya begitu banyak kado-kado ulang tahun dari fans yang sayang banget dengan Lesti dan Rizky Bilar serta BBL, ini Masya Allah kita lihat juga perselamat kalimat caption yang dituliskan oleh akun Zahra Nia Liansyah mengatakan Masya Allah, Alhamdulillah sudah dihantarkan titipan dari semuanya untuk kado Abang L. terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi semoga berkah buat kita semua dan semoga acara tasyakuran nanti dilancarkan semuanya, amin Masya Allah bangga persahabat ya ternyata untuk hadiah sudah dihantarkan semua ya, kepada BBL yang menerima itu adalah Oji, Masya Allah, mudah-mudahan berkah untuk yang memberikan mudah-mudahan rezekinya selalu diberikan kelancaran, dan jangan lupa juga persahabat ya, support dan doakan mudah-mudahan acara yang dilakukan oleh Fanbase, acara tasyakuran Ulang tahunnya BBL selalu dilancarkan. Kemudian juga persahabat ya kita lihat di sini ada kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah untuk single Lesti sekali seumur hidup tembus 48 juta viewers. Wow, ini keren banget persahabat ya. Semangat terus untuk warga Konoha. Streaming lagu-lagu Bunda Lesti kita yakin. Bismillah persahabat ya Bunda Lesti akan selalu bersinar, akan selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Untuk berikutnya, persahabat, kita juga mendapatkan kabar terbaru. Kali ini diunggahan IGS-nya Papa B. Yang mengunggah video lahan, persahabat, ya. Ini sepertinya masih di Bali. Terlihat Papa Bilar bersama Jack Rich, persahabat akan ada sesuatu kejutan lagi yang akan disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Bismillah apapun yang dilakukan, mudah-mudah lancar, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan. Kita lihat juga di beberapa tanggapan persahabat yang mengenai pensiingannya Papa B. Di antaranya teriakun Suci satu 10 mengatakan, apakah akan bangun rumah guys? Wow! Apa mungkin akan bangun rumah? Ada juga tanggapan Nina Sepertinya villa katanya tuh Masya Allah Vila ataupun rumah atau yang lainnya Kita hanya bisa mendoakan Apapun yang dilakukan Apapun itu, Project apapun Bismillah mudah mudahan lancar semuanya Amin Kita juga masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti Channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar menarik Kabar terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.